ayo hey yo, what's up, apa kabar semuanya, mabru? Kali ini Oce mau melihat pertandingan ABC Sport melawan Kak Gendra, atau nama, nama barunya dari DGI Sport mabru ya. sebenarnya Oce mau lihat aja mabru senjata yang meta sekarang apa ya di turnamen mabru. Kayak sebelumnya itu Switchblade, Krieg apakah masih sama gitu kan? Ya paling kayak segitu-gitu aja ya, saya 4 ya. Harusnya masih sama sih mabru. Terus Kak Gendra atau DGI Sport ini sekarang diperkuat oleh Rift dan Magic mabru. Mantan tim ocha juga mabru. Wah, sekarang bener-bener beda ya bagus sih ya ini sirif objektifnya sangat mantep ya apalagi kan selirnya love itu udah cocok banget sih mah udah deh menurut Ocha ini udah OP sih ya serius ini udah OP banget Kak Gendra tapi Ocha tetep bingung mah bro ya. kalau disuruh dukungnya yang mana karena kedua tim ini ada mantan semua men ya sekarang kita lihat bentiknya nah masih sama nggak nih sama ABC Galaxio remote terdahulu <laughs> masih sama oke. Okay, firing range, firing range, abc ya. Menurut kuat sih, bro. Ya, pada zaman-zaman sebelumnya, terus rate ini deggy yang kuat. Ucakui stand-off, menurut saya, eh, abc masih kuat banget sih. Tapi itu dulu ya, pas zaman jaman di Galaxio dan Rimo sama Bro take off juga. Ini Deptika Gendra. Waktu itu Timonce menang lawan DG di take off juga pas... Season lima ya, Grand Final Major Series Itu berulang kali, Mabro Grand Finalnya ya Dan take off-take off lagi Jadi, Kita menangnya tuh di map-map yang sama lagi Kalau nggak salah ya Sehingga tau aja sih seperti itu Terus hacienda Ya, DG memang kuat di situ Dan ini bandnya Kayak gendernya band Summit, kenapa? Karena ABC itu player rasernya banyak Mabro ya Jadi, ya itu salah satu nggak moment sami terus abc di sini banslams. Ya, udah mulai nih ma bro. ya kagener dari teror terus abc dari ct harusnya abc lebih unggul sih. kalau misalnya spawn dari ct ya. let's go. terus oh, ngetabrak elong ya seperti biasa. tapi biasanya ada yang di kereta loh. nabrak satu atau dua orang ya dari dg harusnya. Terus sekarang dia elong eh. Ya. oh naik ke tower tuh. udah tuh. Kalau dia pasif di tower enak banget itu magic. Nah. Set mantap sekali. Oh, pada pakai Seber 4 mah, Bro ya. Ini ABC pakai 4 Seber 4 mah, Bro. Terus KG pakai 3 Krixix ya. Oh, enggak. 2 Krixix sama 1 M16 dan 2 Seber 4. Oh. Gila sih. Satu Holger di ABC si Trickster ya kan. Enak magic mah, Bro. Oh, pake M16. Dia auto kan pasti ah tuh kalian tuh kalau misalnya lagi nontonin kaliannya tuh pakai apa perknya ya kan senjatanya pakai apa ya karena yang dipakai pro player pro player ini udah pasti meta ma bro ya wah ini kok jauh ya poinnya ma bro ya harusnya lebih unggul loh kalau misalnya awal-awal gini ini capture yang kedua kalah juga mah, bro ya maksudnya uh, bisa lah dapat poin tapi nggak banyak banget sih ya ABC ABC nah, ini udah setup. Harusnya bisa loh ya, udah setup nih. Udah set di di di di di di di di di di di di di di di di di ya, di sih Kalau misalnya Kalau lawan DG dari dulu di bro Kalau mereka udah setup tuh udah susah Serius Jadi jangan sampai mereka setup duluan ya Sebenernya ini udah setup duluan nih, ABC nih, udah setup duluan, tapi kenapa kecolongan, ya kan, <laughs> itu dia, jadi harus fokus banget nih, pas kita udah di dalam, Haduh. hard point 4 mah bro, wah ini, sudah, kalau misalnya yang dapet elongnya itu, wah kelar dah, padahal udah setup ya, ketuker lagi mah bro, yuk. Lihat di sini mah bro, hardpoint 4, akankah bisa dapat poin yang banyak nih, abc Bisa nggak? bisa nggak? bisa enggak. Ya udah pada setup juga tuh anak dg Di hardpoint pertama lagi Gila kok bisa jauh banget nih ya, mah bro ya <tuh> Kukil deh Siklof hmm, ganti senjata ya mah bro Ganti cyber 4 apa nyolong itu ya ini kenapa view nya tuh di KG terus gitu, gue pengen lihat abc nya juga gitu kan Aduh hmm. Trickster udah mantep banget tuh, pake holder, Udah 20 kill ya, yang di kaget sih Rift. udah 22 kill Sambil nginjek sambil ngeratain, eh dia sekarang nginjek gak sih? <laughs> Sebelumnya kan nginjek ya Nah nggak tahu nih ya, dia full slayer atau nginjek juga ya kan apa season ya tadi season soalnya di dalam mulu mah bro oh sirip si di dalam injek sih ya, harusnya Wah rata I iya deh tadi di kaget terus loh ini <laughs> nah ini trister nih nah si can kita lihat bro dengan klaunya ayo sikat bro Hah itu hey. Ini nih jawabat bro poinnya wah udah dah kalau udah spawn boy ini ke spawn trap pisan, bener dah. Nggak enak banget kalau ke spawn trap di bawah, mah, bro. Sepertinya kaki akan menang, mah, bro. Sudah hard point 4 di sini, kita lihat Patrick, ya, Patrick. wah, ibu nama ya, ya, Jadi pengen main pakai cyber 4 mah, bro. nah, disini skornya, wah, MVP Rift. Yang sana si trickster mah bro, gak ada yang minus kaget loh. Monggo kill bro, ya. skornya udah jauh banget sih mah bro. Ya, ini kan ada Lord Fun ya. Kenapa Lord Fun gak main gitu di firing range ya? Soalnya itu bener-bener perlu apa orang yang main senjata jauh sama bro. Sayang banget ya, sekarang gue udah lihat ini mah bro semuanya agak kaget ya eh. kaget beneran sih Gue kira bakal bisa imang sedikit gitu loh mah bro ini bener-bener jauh loh ya nggak seperti biasanya mungkin karena persiapan kali mah bro ya soalnya kan belum lama kita pecah dari ABC ya Oca juga terpaksa keluar karena Oca ya kalian tahu sendiri lah kemarin tuh Oca ada banyak sekali acara yang harus dipersiapkan ya jadi bener-bener Oca nggak bisa lama-lama nyentuh Call of Duty Mobile padahal mantan manajer Oca udah berkali-kali minta Ocha untuk tetap bertahan atau main lagi di ABC ini mah bro, tapi ya sayang sekali Ocha juga. Langsung saja mah kita mainkan menggunakan saber 4 mah ya. ya, jelasin bro. Uh pasti kamu kaget ya, saber 4 ini mantap dah. Aaron saya tuh mah kalian lihat deh, ya? ya itu memang mantap sih. Gua jawab sekali mah bro Mana musuhnya ya Buset buset buset buset Dikenain sniper aja mah bro Wah sungguh parah sekali Oke lo Dapat lah bro Menang enak sih mah bro ya ini tuh menjadi pengganti Saber 4 yang gosongan ya sebelumnya banyak banget yang suka pakai gosongan ya bro nah. sekarang diganti oleh Saber yang ini nih Saber 4 ya. Messi eh. legend soalnya ya kan bukan legend doang sih mythic aja nggak kepake mah bro jadi karena eronside nya nice Enak sekali, mantap, mabro! kita ultin kali ya. Nggak enak banget ya ultinnya. Apakah kalian suka sama ulti ini? ini? dikagetin mah broca, itu orang parah banget sih ya. Jumpscare gitu ya, jumpscare Clown juga mantep kan ya Disini ada orang I know Wow Tetep aja ke counter mah bro liat deh, ya ngeselin banget mah bro, tapi emang sakit sih penerk ya. mantap. dijawab. oke. Oh, okay. Oh, itu suka sekali. Kita keluarkan lagi Yeti, Bro. Halo, what's deh? Bro, bro. jangan mencoba-coba lewat. Karena yang jagain Oasis Desert ya kan. Sadis. ya, Mabrur. Wow, wow salahnya begini ma bro, Ini namanya uca malah nimbalin temen, ya mati kan Oca kita tuh nggak boleh begitu Mabru ya, jadi kalian juga salaman hard point jangan asal-asalan lari ma bro, kita harus tahu uh, hard pointnya di mana dan kita harus tahu jaga mana supaya spawn-nya nggak ketuker misal temen kita rata dan mati ya kan. Jadi poinnya itu kesusul tuh barusan Uh kan dibantai Oca Diultiin weh, weh nggak we, boleh kalah ini weh Oke anggap aja ini major series ya Kita mau major series Oca, lo harus agak objektif sedikit Nice Nice sama bro Nice. ayo maju maju maju maju tuh wow dalam satu lagi tuh belum mati dia ma bro nice masa kelubang maut? guys semua berdua jamet jalan nakal di seberang empat ya kalian tuh harus pakai deh di majelis Harris anjay eh di majelis Harris nggak tuh kan udah playoff ya Victory bro, Mantap Dah, Kayaknya satu game aja bro ya cukup kan Ya jadi ini gunsmith atau yang mabru ya Yang ketutupan ini ya perknya disable bro, Bisa dicopot sih bro ya disable Kalian bisa ganti dengan slate of hand Boleh sih menurut aja slate of hand ya biar reloadnya tuh agak lumayan cepat ya dan nambahin mobility juga sih ya terus boleh jika OC laser taktikal mabru yang ketutupan ini itu diganti ke granulat grip tape ya itu terserah kalian tapi OC sih tetap pakai OC laser mabru untuk sementara ini monolithic suppressornya boleh diganti ke taktikal suppressor mabru nah, ya kan soalnya kan kalau misalnya pakai monolithic itu Uh, jelekin bulu spread ya walaupun gak jelek-jelek amat -jelek, oh, masih sangat oke okay dipakai lah ya. Ya udah mabrur kayak gitu aja tuh video kali ini mabrur. Ya, makasih banget udah menonton. Jangan lupa like video ini mabrur, jangan lupa share dan subscribe serta aktifkan loncengnya mabrur ya. Kayaknya gitu aja tuh video kali ini mabrur. Yeps, cuma mabrur deh ada semuanya. Yaudah, udah, semuanya. See you next.